ZOMBIE apocalypse. masuk lagi guys kayaknya mau tidurnya di bawah oh ada makanya aja gitu hanya band orang ya. wah diband STS gila memang STS itu tuh gelap banget sih. yang dikabung itu okay. kalau aku tahu itu kalau kita nyabung itu Aduh langsung buat deh. nanti kita akan mati aku gelap, aku gelap. Aku ini loh yang kau ben, coy harus waktu tidak menunggu siapapun itu lagi karena nah, nah, itu itu halus juga kalau dia tahu pakainya gitu Mereka ya, di jangat, ya. gua. Moi adalah untuk Kan sebenarnya gua tuh mau pakai sabir, tapi ya dipakai aja lo <laughs> belum locker nih. Adik bagus pakai itu. Ah. Rancelot lu mau kayak semuanya. Lu lagi luka nih. Segalanya Itu aja cuy. Astaga, saya ya, itu aja. itu aja astaga ganti nih itu apa akan habis ini tes terakhir. Million guys. paling bagus nih Moscow Depok guys bisa juga sih. wow atlet boy buat anak latar sendiri latar piana sih guys gue pakai apa nih guys ya Tahu, gitu sih? suruh kasih itu martis. Tau, martis spesial ya ini terbarunya ya ada lebih spesial banget ya kan aku dapat gue ya kan bikin aja deh dipakai ya. bodoh kali deket jauh ya sudah tanya udah jadi ya ada tank ya kan ada sabar assassin ada Mosko mm ya kan <tos> <tos> oke okay, langsung aja check out Ada lagi, mana? Wah, kambing jalan. sekali ya jaringan kok nih jaringan gua jelek kali Yang bilang rukuk, Go, habis juga nggak ada, habis juga Mati mati Waduh, wow, mantap, ya ya ya mantap, mantap, mantap. <tuk> coy. Kita hajar itu modet ya. Kita hantam modet. tampak mati dia. Ya. Hmm, mati coy. Mati kau oh, mati harus mati. Harus mati coy. Biar gua mati biar tim kau lu mati ya. Gua gua mau hantam-hantaman aja coy. Ya, mati mati. Aja. Wah, ini coy. bunuhin coy. titik ya kan oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. ada sisi lu enggak silang ada kabur coy kabur di anjing boy to jangan kabur guys kabur dia menjing Jangan lu kabur dah Luna Roy, Assalamualaikum ini MM akan duduk kali. Gue nemu kelay. ada di sini kalau ya dia kan sudah <tis> berhenti di bawah namanya TOR RM. Bodo kali ini Mem ya. Tunggu <tis> <tis> <tis> kita bilangin MM bodoh ya kan. oke okay, kita keluar ya guys. nembak doi. Hancurkan tanknya. Hancurkan tanknya. Hmm. Awas coy. Woi. Astaga. Dua kali. Semua juga onjing. Awas, awas, awas, awas. Hmm, mati gua. Awas, indah pinggir tolong, pinggir kita langsung ke mid, coy. mantap. Ada coy, oh ada sini dia, oh lala, hmm mamam, bro. mamam, hmm mamam, etek coy, etek hecek, hecek, hecek, mm, mm, mm, hecek, kemana wah, ada ada hecek, hecek, hecek, hecek, hecek, hecek, hecek, hecek, ting di bawah guys, nilting nggak mau buat goyang goyang. Hmm, mau kemana cek? Mau kemana, woi? Ayo dulu coy Oke okay, langsung guys coy Wah gak ada dia coy Aduh nembak <laughs> Nembak nabrak brak coy Astaga lupa gue Stop, stop. Ayuh, jurlah, kamu ini, ini mosko aduh ah, sih, ya kan? mosko, mosko, jangan war sendirian aduh. jangan keluar sendiri woi ayo, woi hmm. <laughs> kau naco, woi kau nado, hahaha, dulu kali cowo, lu sekali cowo, oh coy, hmmm, buah lang cowo, woi, <laughs> mundur, mundur, mundur, mundur. jangan noob ya jauh jangan noob jangan noob, jangan noob. Nuk sekali tuh cowo coy di atas di atas di atas Oke. Tuh, situ. Cok, cok, cok. Yo, oke. Okay. paham paham dia paham masko dulu masko itu masko Oke. langsung aja guys kuy coy, gue mana bertabrak. benar coy, benar coy. bos coy, bos. berhenti. mati kau. astaga mati semua. aduh, dua kali sini ganas kita lawan atlet itu gila langsung menutul kita mantap umur ya, hmm, wah ke mana ma? awas, awas. atas, 10, 10, 10, 10, 10. Ajar terus, ajar, mantap. Etex, etek, etek Ada lagi, itu, itu lagi, jalan. Ya, mantap Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. kan nabak nabak doang guys kita kasih like aja ya atas nama cowek